Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bami Minaka menyuguhkan untuk inform informasi menarik dan terbaru dari Lesti dan Bila. Di kabar pertama persahabat kita lihat ya diunggah Bunda Lesti Kejora satu jam yang lalu Dikira vitamin baru nih persahabat yang ternyata ada foto cute Ketika jalan-jalan ke Paris ya Ini momen spesial banget nih Untuk warga Konoha dari Lesti dan Bilar Dan tentunya Bunda Lesti Kejora ini Jalur iklan dan endorse Masya Allah endorse aja Cute banget persahabat ya Berkah, barokah untuk Bunda El Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kelancaran Tentunya doa terbaik selalu diberikan untuk Leslor family Kemudian persahabat kita lihat juga di unggahan MS Glow Beauty Mengunggah dan menginformasikan hari tentunya persahabat ya Min 1 untuk acara MS Glow anniversary yang ke 6 tahun Wow Judulnya aja persahabat ya Inspirasi semesta ini keren banget Bunda Lesti Kejora sebelumnya Mendapatkan undangan dari astronot Persahabat ya Dan kali ini spesial gue starnya Bakal kejutan Acara besok persahabat ya Jangan lupa jangan sampai ketinggalan Bunda Lesti akan tampil di acara MS Glow Anniversary yang ke 6 tahun Kita lihat juga persahabat ya Di MS Glow selanjutnya Meripos kembali postingannya Igun Ivan Gunawan Ternyata Ivan Gunawan juga bakal hadir di acara anniversary MS Glow yang ke-6 tahun. Igun sudah mendapatkan undangan resmi ya dari MS Glow. Wah, wow, makin gak sabar untuk menyaksikan acara besok persahabatnya Bunda Lesti bakal satu acara dengan Ivan Gunawan bakal pecah pastinya persabatan apalagi warga Konoha menantikan kejutan Bunda Lesti Geora. Ini memakai gaun yang sangat indah, masya Allah. Kemudian kita lihat juga persabatan ya. Kita intip outfitnya Papa Bi semalam. Untuk hoodie yang dipakai merek Gucci. Ini bukan kaleng-kaleng. persabat Ya dibantrol seharga tujuh belas juta delapan rupiah. Dan untuk dompet yang di Kenakan oleh Papa B yang dipakai oleh Papa B, merek Dior. Ini bukan kaleng-kaleng juga nih, bersahabat ya. Dompet yang dipakai harganya mencapai juta dua rupiah. Wow, bukan kaleng-kaleng nih, bersahabat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu untuk rezeki Lesti dan Rizky Bilar. Amin. dia berikutnya juga, persahabat, ada kabar yang sangat membanggakan tersedia untuk keluarga Konoha. Alhamdulillah, Bunda Lesti Kejora, persahabat, ya, tentunya menang atas 16 bilion hashtag Lesti Kejora di TikTok. Kongretalation lesti kejora atau 16 miliar hashtag lesti kejora on TikTok. Wah, wow, masya Allah banget ya. Bangga banget nih dengan dukungan yang diberikan untuk Bunda L. Semoga semakin banyak lagi doa support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan tentunya ya kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali nih ya respon yang diberikan. Salah satunya dari Angkun Gunawan Kal mengatakan, Congratulations, Lesti ku. Wow, Masya Allah banget ya. Congratulations untuk Lesti Kejora, Sang Kejora yang akan selalu bersinar sampai kapanpun. Dan tentunya, kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Billar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Leslar, tentunya. Ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.